Datuk-datuk, nenek datuk. mama tua-tua tegane, Bapa Bapa ibu Ibu hadirin berbahagia Pada hari ikau, hari yang elok kita kau yang baik Walaupun kita diberikan oleh Allah subhanahu ta'ala rahmat hujan Namun kita tetap dapat hadir untuk melaksanakan acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Pengurus Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pesako Petuah Kota Jambi dalam rangka Idul Fitri tahun 1438 Hijriah pada hari ini tepat pada tanggal 8 Juli 2017 berkepatan dengan tanggal 14 Syawal 1438 Hijriah kemudian didampingi oleh diiringi dengan tabuhan kompangan guru kompangan Depati Setio. sab Allah ke liye is jahan mein sabhi ke liye kya Kapan datang Ay ada untuk bersama-sama permasalahan yang terjadi di acara agar kita bisa tabahin film Ya sekali lagi kami ucapkan selamat datang Kepada Bapak Wali Kota Jambi Bapak Haji Syarif Fasa MA Di Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Pesokobot Kota Jambi Dalam rangka melaksanakan acara halal bihalal Dengan pengurus Lembaga Adat Melayu Sekota Jambi kepada datu-datu kami persilakan untuk dapat mengisi barisan di depan di hadapan kami sekali dengan segala hormat kepada datu-datu kami mohon untuk dapat mengisi barisan di depan sebelum acara kita mulai dan kepada datu-datu yang masih berada di luar dan kiranya sama-sama kita duduk untuk mengikuti acara demi acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Rajim, Alhamdulillah. Alhamdulillah. islam Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. فَقَالَ لَهُمْ كَمَا الْعَادَةُ مُحَكَمَةٌ ۚ قَالَ ta'ala والكازمين الغيز والعافلين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا بعشة أو ظلموا عنفسهم الله فاستغفروا لزنوبهم ومن يغفر الزنوب إلا الله ولم يسلم على ما فعلوا يعدمون وقال الله تعالى في آية الآخر Duri bas adaihi muzillatu ainama sukifu idzallah bihabli minallah wa habli min al-nas. Sodapun Allah lazim, wassodapun lebih Kata Pak Ketua kata anda bahawa ketuaan mak ada netok yang sekecil kecil ini dah usahlah kita berat beratkan Pak Wali. Cukup yang besar besar lah kita serahkan Pak Wali. Sekontan bergulir. Impak dan sedekah kehutanan lebih halal pada saat itu dari beliau Al-Mukarram Syaikhul Padillah Haji Ramli Tahar kemudian dari pelaksana tugas Pak Sekda dari Ibu Ira dari Pak Edi BBM dan untuk pernak perniknya nih dari Datuk Haji Muhammad Zulhar Panasal putra tertua dari orang tua kita Haji Asal teloklah Pak apa yang bapak nampak pada siang hari ini. Dan penceramahnya insya Allah kami siapkan. Karena beliau ini salah seorang dewan penasehat, Profesor. Dr. Haji Muhammad Hasbi Umar. Pak PADD. Sebelah kiri. Beliau akan ceramah 15 menit kakak hebat. lebih halal bihalal, Dan mudah-mudahan kita mendapat saripati dan inti. Dengan ceramah halal bihalal. Ini Dari pemangku adat kita ubah namanya. Saya hanya melemparkan ide. Gerakan pecang warga Tanah Filipus betul untuk memajukan membangun Kota Jambi. 500 500 saja cukuplah dulu awalnya. Kalau masyarakat Kota Jambi 7 umpamanya 500, malam tadi saya pencetkan kolator 375 juta awalnya 1 bulan. Pasti selama 20 bulan lebih dari hampir setengah miliar. Ah, 4 miliar lebih. Saya hitung dalam satu tahun, dua belas bulan. Lah, luar biasa banyak yang dibuat oleh pemerintah daerah, kalau andai kata bisa terinsir. Ini kita coba. Apa melalui liasan mekanisme yang bagus? Sudah terkumpul kita transfer nanti ke kas daerah. Auditor harus mengaudit semua penghutan ini dan pengguna uang ini. Bagaimana kebuminan Minang bisa? Masa pangkut tidak bisa melaksanakan seperti itu. Saya yakin. atas keseras kebersamaan pasti kita bisa insyaallah inilah yang dibacakan oleh al alustad imam besar masjid agung al-falah tadi wniyamah ajru al-milin finishing kita adalah wniyamah ajru al tidak ada finishing Hadirin dan yang lain. Hajarin terima kasih atas kebersamaan kita atas sumbangan sih terutama pak adi ramli tahta konsol nasional kita ketua HKK wakil ketua lembaga adat kota jambi dan pengurus selang provinsi Jambi. Beliau ini banyak pangkatnya. Kalau ditaruh bintang tuh enam bintangnya. Jadi oleh kantor saya terima kasih selalu memotivasi saya, mengajak saya berunding dan begitu wakil ketua Ketua yang lain juga Pak Komandan Satpol PP kita, Pak Dian Ismar, pelaksana tugas Sekda, karena beliau semua ini adalah wakil ketua. Lembaga daerah terpilih di lingkup Kota Jambi. Dari dulu beliau ini aktif membidang adat makasih tidak bisa melepaskan mereka-mereka ini di kepengurusan adat masyarakat Melayu Tanah Filepso Kota Jambi. Atas sumbangan kita sekalian, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita di kemudian hari, insyaallah mendapat ganjaran pahala insyaallah subhanahu wa taala. Kepada pemangku adat kita kami mendoakan kepada Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Wali ini sehat badan. Panjang umur. Murah rezekinya baik budi bahasanya cepat menciptakan ketenangan kedamaian -ketenang di tengah seluruh masyarakat kota jambi dan apa yang diijam-ijamkan kita ciptakan insyaallah akan sampaikan sampaikan wujudnya amin ya rabbal alamin kalau benar yang saya sampaikan adalah dari allah kalau salah yang saya sampaikan dari haji azra Al-Basari terima kasih wabillahi topik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Datu-datu, bapak-bapak di berbahagia, bapak Walipata yang kami muliakan. Demikian telah sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Lebaga Dakwah di Tanah Air Jambi. Acara selanjutnya Mari sama-sama kita dengarkan penyampaian tausiah. Hikmah halal di halal yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al Ustaz Bapak Profesor Dr. H. Haji Muhammad Hazi Umar PhD MBA selaku penasihat Lembaga Adat Melayu Tanah Pilih Kesakbetuah Kota Jambi waktu dan tempat kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawad seterusnya ukuran kemajuan atau ukuran keberhasilan itu bukan dari paham, bukan dari pembicaraan tapi diukur dari kinerja diukur dari kinerja. Bicara belum tentu Tapi ukuran kebenaran dari apa yang dibicarakan itu adalah Aktivitas atau pekerjaan yang dihasilkan Si tegulisan mil Arkan Pembicaraan itu baru nyata benarnya Kalau ditunjukkan dengan sebuah pekerjaan Jadi standar kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya Ukuran menunjukkannya paham Tapi suatu pekerjaan kita baru dianggap berhasil kalau kita sukses dan mampu mensukseskan orang lain. Kalau kita bahagia, bisa membahagiakan orang. Kalau kita sejahtera, dan tugas kita mesejahterahkan orang. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan Rasul Khairun <kosur> Nas Ampa'uhum Linnah. Pitrahnya manusia. fitrah manusia itu adalah condong kepada kebenaran cenderung kepada kebenaran. Cenderung kepada kebaikan. Cenderung kepada kedamaian. Dan cenderung kepada keindahan itulah fitrah manusia. Kita ini semua pasti mau benar. Tapi benar itu yang dikehendaki oleh syariat adalah benar yang sesuai dengan kriteria kebenaran. Kenapa? Karena jangan sampai nanti benar kata kita belum tentu benar kata orang. Jadi harus benar itu sesuai dengan kriteria Minimal Benar itu menurut adat jambi Itu harus didukung oleh nalar logis Bahasa adatnya masuk akal gitu. Harus masuk akal gitu. Sikap dan perbuatan kita Dan kesimpulan yang kita bicarakan Itu harus masuk akal Kalau tidak masuk akal Atau tidak didukung oleh nalar yang logis itu nanti dia akan mengancam pikiran kita Dia akan menjadi buah pikir itulah. Kita bisa menjadi Kata istilah anak muda sekarang Kita bisa jadi galau Kenapa galau? Karena ada sebuah sikap Ada sebuah pernyataan yang tidak masuk akal Yang tidak didukung oleh Nalar logis Jadi kita bisa galau Jadi Minimal ukuran benar itu, itu. Ukuran benar Manusia juga Syndrome atau orientasi manusia ini adalah untuk berbuat baik Baik itu adalah fitrahnya manusia Kalau tadi benar harus didukung oleh logis, Kalau baik itu, itu berkaitan dengan rasa dalaman Apa ukuran baik? Kalau kita mengatakan saya sudah berbuat baik Belum tentu kata orang Anda sudah berbuat baik nah tentu juga ada ukuran kebaikan itu nah, kalau menurut adat ukuran baik itu minimalan kayak minimal lah kita sampaikan minimal itu pantas secara sosial itu orang adat paling paham itu. ya pantas secara sosial kalau di rumah kita anak-anak tidak boleh suaranya lebih tinggi dari orang tua Ternyata ada anak yang suaranya lebih tinggi dari orang tua. Itu nanti yang diserangnya bukan pikiran. Tapi hati, dalam. Kenapa berkaitan dengan baik. Ini anak tidak baik. Dia tidak pantas secara sosial. Tidak pantas secara sosial. Inilah kira-kira nilai yang kita raih selama puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan itu, menurut janji Nabi, Manso, Maromadona, takut bagi orang yang puasa yang penuh keimanan, iman itu bahasa Al-Quran, bahasa Indonesianya nya diterjemahkan dengan keyakinan yakin, barangsiapa yang puasa dengan yakin, yakin, ya, kalau dipopulerkan lagi atau dimutahirkan lagi bahasa itu. Itu mungkin sama dengan komitmen Anda harus ada komitmen dulu Kalau mau memajukan lembaga adat Mesti ada komitmen dulu Tadi sampai datuk tadi Komitmen ini penting Kalau sudah ada komitmen Baru kita melangkah selanjutnya Iktisaran Apa itu iktisaran Jangan sampai ada komitmen Tapi tidak dilanjuti dengan iktisaran Ini nanti Insya Allah, dia tidak berhasil Kenapa banyak orang yang berkomitmen hasilnya tidak ada? Banyak orang yang banyak bicaranya tapi tindakannya tidak ada. Karena komitmen iman penting. Iman ini adalah potensi rohani. Potensi rohani. Dia suatu langkah maju sudah. Baik. Potensi rohani dia tidak akan pernah berhasil kalau tidak ditindaklanjuti atau tidak diaktualisasikan dalam bentuk kerja nyata. Makanya di dalam Al-Quran diformulasikan dengan amal soleh. Amalun soleh. Program nyata. Jelas tindakannya, jelas langkahnya. Makanya Nabi mengingatkan. Allah akan suka dengan kamu. Kalau kamu berkomitmen dan bekerja Kerjanya jelas dan tuntas selesai Bagaimana kerja bisa selesai? Dalam hadis ini disebut oleh Nabi Kamu harus kerja secara itkon. Apa itkon itu? Kalau kita lihat dalam kitab tafsir Ada beberapa makna setidak-tidaknya Makna itkon itu adalah terencana, terkonsep tepat selesai Itu baru Allah senang banyak rencana tapi tidak ada yang selesai belum tentu allah senang Tidak perlu banyak banyak tapi selesai. Kalau Islam itu bukan hanya kuantitas dan kerja tapi yang penting itu adalah kualitas. walhaya ayyukum Kamu akan diuji dengan tindakan kamu ini. Kehidupan kematian semuanya itu menguji kita. Siapa pekerjaan yang lebih baik?